Baiklah bersahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru malam hari ini pastinya kita dibuat bahagia dan bangga bersahabat kita lihat aja ya siapa yang sudah menyaksikan idola kita Bunda Leslie tampil di acara Hutan Antv yang ke-29 Pastinya kita bangga banget dong dengan penampilan idola kesayangan yang selalu berhasil bersahabat yang menampilkan penampilan terbaik untuk outfit atau stylist tentunya luar biasa banget ya Dari Kak Hara, Masya Allah Semoga Bunda Lestis Kejora selalu banyak dukungan Selalu banyak support yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Perhatikan persahabat di momen ini Ada momen yang membuat kita ketawa bahagia ya Saat Bunda Lestis Kejora Ini bercerita tentang keluarga kecilnya dan Alhamdulillah persahabat saat Rigen bertanya Apa sih yang berubah yang tentunya dirasakan oleh Bunda Lesti Pastinya persahabat ya Bunda Lesti merasa bahagia, senang Telah mendapatkan tentunya anugerah Yang sudah dikaruniai Allah SWT yakni di BBL Dan tentu persahabat ya Bunda Lesti Kejora harus tentunya mengurusi Dua baby Yang pertama baby L dan baby XL Aduh Allah banget ya Sontak terbaik lagi ya Dari warga Konoha pastinya saat melihat Menyaksikan acara Hood ANTV ke-29 Memenuhi pun repost kembali oleh Akan Leslar Scarsick. Ada kalimat kesan yang dituliskan Baby L dan baby XL Eh salah jalan, katanya tuh ngakak tuh persahabat ya. Santak banget nih fans Leslar Ini ketawa bahagia saat Bunda Lesti menyebutkan BBL dan BBXL Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan rumah tangga Leslar juga selalu bahagia, langgeng Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya persahabat vitamin bahagia pun kita dapatkan lewat Bunda Inul Bunda Inul, ini dua jam yang lalu mengunggah foto cantik dengan Bunda Lesti, aduh, masya banget ya. Dua wanita hebat, dua wanita baik, dan pastinya dua wanita inspirasi. Kita lihat tersahabat Bunda Lesti memakai gaun warna putih, semakin bersinar dan semakin keluar aura yang terpancar dari raut wajah idola kita. Di postingan ini pun, Bunda Inul menuskan sebuah kalimat: "Sayangku Lesti Kejora. Masya banget ya, sayangnya Bunda Inul nih luar biasa kebanggaan kita semua juga." Dan Bunda Lesti pun ini berkomentar, "Kita lihat, Bunda Lesti mengatakan, 'Oma, Masya banget ya, kita bahagia, kita bangga.'" Pertemanan Bunda Lesti dan Bunda Inul, Mudah-mudahan terjalin dengan baik Silaturahmi juga terjaga dengan baik Amin Dan yang kangen melihat Bapak Bilar kemana Persahabat ya Kita tentunya disuguhkan vitamin bahagia Lewat channel Youtube Leslar Entertainment Kita lihat Wow stylist Bapak Bilar Persahabat ya Yang tentunya membuat kita semakin wow banget melihatnya ya yang belum mampir, silahkan cus langsung ke channel Youtube Lesnar Entertainment karena vitamin bahagia vlog terbaru sudah di up. Bunda Lesti dan Papa Bilar ini ngeborong baju di mall. Yuk persahabat, tentunya kita support karya-karya terbaik idola kita. Dan disembak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sendal Putih yang Bilar. Di balik gantengnya suami, ada istri hebat yang mengurusnya dari A sampai Z Contohnya, jadi stylist kalau lagi di toko baju Wah, wow, Masya Allah banget ya, memang betul sekali Di balik gantengnya suami, ternyata ada istri yang hebat mengurusnya dari A sampai Z Kita patut bangga banget ya kepada inilah kita ini, semoga